selamat pagi ketemu lagi dan saya Herman itu? hari ini kita akan melakukan pendaftaran sensus secara online nah, dan jangan lupa syarat-syaratnya yaitu kita harus mempersiapkan fotokopi kartu keluarga dan surat nikah lewat catatan sipil kalau ada yang pertama kita harus buka situs pendaftaran orang-orang dulu kita menunggu <coughs> seperti ini Pertama kita isikan nomor induk kependudukan yang bersangkutan, kita dulu biar mempermudah kita melakukan pengisian sensus penduduk secara online. Yaitu nomor kartu keluarga yang bersangkutan. Yang ketiga itu kode verifikasi keluarga yang bersangkutan sudah terupdate atau tidak atau sudah terdaftar atau tidak sesuai atau tidak dengan kakaknya kita cek keberadaannya dulu ternyata sesuai nah, kita mulai masuk ke kolom password karena setiap kakak pasti beda-beda passwordnya passwordnya kita ulangi lagi di sini ada kolom jenis pertanyaan untuk keamanan macam-macam di situ ada nama hewan pemberian Anda sampai nama salah satu tetangga nah, kita pilih kira-kira apa saya coba masukkan makanan kesukaan yang bersangkutan dan harus kita jawab kalau sudah kita buat password selanjutnya kita mulai misi mulai masuk ke kolom pengisian isikan alamat tempat tinggal yang bersangkutan sekarang yang bersangkutan sekarang itu berada di provinsi Kalimantan Barat kabupatennya jangan lupa kecematannya yang bersangkutan apakah masuk desa atau kelurahan karena yang bersangkutan itu masuk kelurahan kita pilih kolom kelurahan But yeah. juga harus tahu tempat tinggal keluarga bersengkutan apakah statusnya tinggal ke rumah sendiri atau ke rumah dinas Hi sorry maaf lagi kurang fit kita cantang rumah pribadi dulu nanti kita tanya sebelum kita cetak bisa kita perbaiki sebelum kita cetak kolom setiap pertanyaan harus wajib kita isi ini semuanya apakah memiliki lantai keramik ubin, semen, kayu, papan, bambu dan lain-lain kalau sudah kolom yang kita isi kita lanjutkan ke kolom berikutnya Ke kolom anggota keluarga yaitu kepala keluarga Julius Pitra kita edit dulu untuk kita perbaiki saat pengisian karena disini harus lengkap. Yang bersangkutan masih ada kita centang kolom ada. Kenapa sudah kita, simpan? kita simpan. kita lanjutkan dulu kejenis kelamin tempat tanggal yang bersangkutan itu di Indonesia provinsinya kabupatennya. sekarang kita lanjutkan ke kolom tanggal, ke kolom bulan lahir, tahun lahir yang bersangkutan, status yang bersangkutan itu sebagai keluarga. yang bersangkutan juga tinggal ke rumahnya untuk sementara kita coba dulu tahunnya jangan lupa kita sih. Yang bersangkutan apakah Punya akte kelahiran Yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Atau tidak Kalau ada kita centang tombol ya Status yang bersangkutan itu Keluarga asing atau Indonesia Boleh kita pilih Dan kita isi Karena yang bersangkutan keluarga Indonesia Kita pilih kolom WNI Sukunya Jangan lupa juga jangan sampai lupa status perkawinan. Kalau sudah kawin pilih kolom kawin, yang belum kolom yang belum atau masih bejat belum kawin, yang sudah cerai atau cerai mati. Karena masih lengkap kita centang kolom kawin. Karena yang bersangkutan lengkap ada akte kelahirannya, akte perkawinan lewat catatan sipil, kita harus isi nomornya, nomor akte perkawinannya. akan tertingginya kita isi. apakah yang bersangkutan bisa berbahasa bisa bisa kita centang kolom iya apakah yang bersangkutan juga bekerja sudah tamu pegawai negeri Jadi kita cinta kolombia Sipil, statusnya fungsional umum. diberi gaji atau yang dibayar jangan lupa kita kalau sudah selesai kita lanjutkan ke kolom keluarga selanjutnya Sama, sama dengan yang pertama tadi jangan lupa disini juga untuk kolom tengah lahir kolom bulan akhirnya tahun lahirnya status hubungan dengan kepala keluarga yang berikut itu istri bersebutan istri kepala keluarga Kalau yang bersangkutan mempunyai PT kelahiran, kalau ada tulis centang ada, kalau tidak atau tidak memiliki karena bersangkutan ada kita kolom iya. Jangan lupa suku juga harus diisi. istri seorang pegawai dan tetap mempunyai akta perkawinan yang dikeluarkan oleh catatan sipil harus diisi kolomnya Terima kasih telah selesai, kita lanjutkan jenis kramen anaknya kaki jangan lupa diisi juga. Tanggal lahir. Keberapa itu yang bersangkutan, anak? kita klikkan statusnya warga Indonesia jangan lupa tetap harus diisi sukunya juga tetap harus diisi Agama yang berbeda status perkawinan karena ini masih anak dan umur tujuh tahun belum kawin. karena ini masih sekolah sekolah seperti belum tamat. Sudah kita lanjutkan. status yang tersebut itu anak ada belum lengkap dan anggota keluarganya kita cek dulu yang dulu. lanjutkan tadi kita lanjutkan kita lihat hasilnya apakah sudah terupdate kalau sudah kita simpan dulu dan jangan dulu kita kirim kita kirim tunggu yang bersangkutan sudah ada di tempat karena kita harus cek ulang tak salah kita simpan dulu <coughs> oke okay, sudah berhasil sekian dari saya Video pengisian sensus penduduk secara online, jangan lupa biar bisa dapat informasi, pengalaman berbagi saran dan pendapat. Melihat saya bagikan linknya nanti ada di bawah deskripsinya, bisa lihat. Tentang video sensus kepenerutan yang pernah saya bikin, nanti ada saya bagikan linknya di bawah. Terima kasih. Salam. Jangan lupa subscribe ya, biar dapat informasi terbaru dari saya.